موسيقى ومن صام خمسة عشرة يوما يلما نبوى Gofar Allah taala yinuba huma ma tadaddama wa badalahu bi sayiatihi hasana. 15 Allah ngampura kana suko leh dosana. Ngesti dosa dosa dosa dosa Ampura. Digantian dosa, luka gorengan gorengan, kok bagusah. Puasan 15 poe Gusti bersih tak Beri, aduh, aman. Zara, Zara, Allah aja. Dalam nambahan puasa, genaplah tambahan di Tujuh belas we, tambahan deh. Belakonlah tambahan di Ngandung bagus, nama puasa raja emak dua puluh tujuh. Oh, itulah datang ke sebulan besi tersebut. Sali bulan Romahopo. Jadi dua puluh tujuh poin mendet Lewi lewat ke tujuh puluh tujuh, tujuh puluh dua atau terus tadi itu nyambung ke bulan Ramadan. Luasal sambung ke bulan Rajab, puasa bulan Sawal, gitu ya? awak itu <tus> Raja jerajab puasa, jadi school bulan, jadi lebaran sakur. Tapi bukti tidak puasa orang aja lain tambah guru timbang memang puasa ayah lima puluh bulan awal eh benar Lantaran bonteng suri terus saya. Alabatan nawak istiqomah aja saya. Terus segala urusan sudah mau puasa saya waktu itu jangan tidak ada harta tadi diberang jadi peti malah tadi dua kali jadi tilu. Tilong biaya ayah itu puasa buat ya ayah. Allah masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala orang, orang wak puasa nak puasa kituh, puasa sa'in. Tu kituh. Ka Nabi wa man shala awal wal shalim, di puasa 27. Min Rajab bulan Rajab, na'ima kutiba lahu siam musyiddinus Ditulis ka eta jelemat boga ganjaran puasa genepulu bulan, begenepulu bulan, lamun satu tahun tea ayat dua belas bulan, lari berarti sabar tahun dan tak genepulu bagi dua belas, berak lima tahunan, jadi kurang puasa dua puluh tujuh, kowe bulan rajang sarwa jeng puasa lima tahun, ya Allah, ya poh harajasanya. Iyalah orang babernyan puasa Senin orang anak sangat keen ibadah kegusi Allah malam Senin terus yang malam-malam biasa terus orang rameken ibadah kegusi mentari bona terutama berang nak orang puasa agis cekulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor lima puluh genap puluh dia sekali gerasapuan kamar terutama eh, eh, berang nak orang puasa Terus, kamu parkir sajadah ya, ke tak sedeksi aku lebih jaga komedi kan? Ya, ya, gitu ya. Pahak, bapak, maya, sebulan tak jebak, ular diganggu, ular di puasa, Apa, mangis, pokok nama, segala, angan on the ke kuasa. Jadi, guys, asal ya. tak subuh, ular luar keluar, keluar, keluar zah asup nih menang 27 poin berubah kulitnya putih alabatan ah, negeri ada. <tih> nah, itu, bagus laku. gitu lah geus malah lelempangan kanu ya, omot duit sadar diri bay. Babaturan nangis ulajeng parawan wajeng rangda, ulajeng manusia mandingan nge deketkan diri kagusti Allah subhanahu wassalah disempat yang 27 buah kuasa gak tau Allah Gusti pun kira-kira ya abdi dis bersih jasa dosa maningan pahat baik disempat tekuat hirupi dunia punah memang hutang kuadai jasa Balai ikan koki itu sama orang puasa kayak nyili Allah, ya, Rabbi Jadi, Gede jasa ganjaran puasa di bulan, rajab yakinkan di Jawa, yakin kan? keyakinan, abdi Gusti saat terus terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab. Ternyata Gede jasa lewat pengajian asli, nah, dikangjeng nabi, abdi percaya, kakanjeng nabi. Abdi badai puasa. Sagu maha, mau di dalam pengajian 27 poin tujuh gitu, Kita tuh. kiai jenayah yang layangan kerja berat pada nah, di pabrik manggung Tekan dua puluh dua puluh Tuh hati beberapa dua kiai. Ini. Jupiter di Maka Surabaya Kau mana? -mana. Alat 15 lima belas, kau hebat. boro lima belas, satu agi lima gusi, satu maranage, warung iu, kau pasar pea, dan sejaman tujuh tujuh puluh. Eh, boro-boro tujuh gusi, satu yang lain tu, tu, tu nyawangan kondisinya di rumah jalaman, ya, lamun teh di gawe atau ya, piko ban. nawar itu dulu, guys. Boroh-boroh lain pula yang jeng, lain sekuat enam, dia kubah situ aja. Boleh enggak yang gusi? Buat zat-zat puegeja, hese gasanya, langgeng jangka, sampe gantung Waktu itu, tuh, <cer> itu bisa pueg-pueg hahatan, tuh, budak seumur hidup, diberikan imatan sehat. <suas> Di berejag di berejaga hari ini, masya Allah, kekuatan perbuatan kamilan, kamilan yang terges alsamkan dijerat 27. Aib praktek barang murid nama yang murid puasa barang leki aib di lembur, si kiai itu puasa saja. Bang kiai si itu berada jatuh puasa ulat terpuasa. Pulak nuturkan ulat. Ustad di kredit gajian gukumah gajian gukumah, ulah sama ustad tinggal gukumah ustad bagai tepuasa, ular gukumah gajian gukumah, ular haji nanginah kau tidak puasa, ustad gukumah ustad ular gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular ustad ustad gukumah, ular gukumah, ular gukumah, ular Insyaallah, insyaallah. Diceritakan di kisah bahnan aku gelak. Di kisah bahkan nama Nabi ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaulah babarangan jeng kangjeng Nabi Muhammad. Salulah. Hmm. Dongeng sahabat babarangan tejen kangjeng. Dongeng tabiin ma babarangan tejen sahabat. Harapan ya kan? Dongeng naatbat tabiin ma babarangan tejen tabiin. Anu bakal terus bab barangan etet di dunia tepi kaher. Di zaman Syabu Qadir memerintah barangan tadi Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala ulah faros tadi kan? Kamariye di zaman gitu, ah Sheikh Mohalan Hasanuddin, bab barangan Sheikh Hasanuddin, gitu banyak terus etetet bab baturan gitu bakal terus datang ke akhir ah, gua ada orang teh bapak-bapak orang jin camat jin lurah, jin bupati itu oh, masalah di dunia mah di akhirat tuh bermasalah masalah kiai wanya bapak dengan jin bupati itu bagus itu kiai khusus kiai mengadoakan ke bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa melaksanakan tugasnya kalau wangsa jujur-jujurnya jinsa adil-adil nah, Doakan lantaran tak pemimpin orang, hajulah menta Buruh tina doa. Lego mahu mengatakan, aku pernah terperang doakan tu, beri aja ke dalam. Tidak jual doa, tolong kakiy. Keblog dengan kakiy ke kos kita. Kita ditolol-tolol yang terbaik adiduri kadiduri. Masya Allah, doakan tengah penting orang, masya Allah, iya negara. Mudah-mudahan mungkin RT, lurah, camat, betapa bahaya. Mudah-mudahan presiden nanti kubang Gusti. Alhamdulillah, ayah udah jadi pemimpin. abdi yang ada doa, Mudah-mudahan para pemimpinnya dibayar jujur, lurus, adil, seadil-adil. sehingga bisa mimpin bangsa dan negara. Kalau wan, saku Nah, ini doa, tengah gue tinggal Gusti Allah. Gimana? Di tak, ngajen gue kumakin, usut dibayar duet, ma'am tilok kacau kain tilok tilok ayah geng ngaduah wow nggak di hadiran nggak sekudo pakai bahasa Arab nggak doan lagi bahasa urang bayang mesti ke artiin kan Bupati kuber mudah mudah om mudah mudah om mau pinji urang om beres beres beres hehehe tipis jual doa nyawa yang kekiai nih mama nady donging <laughs> jadi lain urang ekstrim ke pemerintah lain kurang mati boga ijazah sapirah kata di daging masalah teri boga ijazah datang ijazah datang K sma barulah lah dipaksa ker nyobok etik bales jadi sebener terkudu barengan jungirnya na jungirnya na dipegang lain hajuran ekstrim terpet doa tuh Allah maha pening Mantap, Kakulama, eh pejabat Balagirl, nanti Rahmada Dwi. Balagirl, sebab gue ada sok kado agen, nyambu. Saya sudah, pejabat, anu, untuk Balagirl, Kakulat, ya Balagirl, katanya. Bener, Mbak Kulat, nggak doa nyambu, yang nggak doa, nggak lo mau diawang nangka, dia tuh mung. Mung mesti dibedain Dwi. Sakit itu doang anuman tak mantan di diondang ke pendopo boleh sih diberet nih tagih tetetnya ngakalangan nih nak indana sholat. Sakit itu doang gue pernah diberet ajo sholat terhusu. Emang kata dirinya terhusu iya. <tuh> Kisah obat babernya jengkang jengkang Nabi. Kisah Uban sama Nabi Makbaratin lewat Ka kuburan eh Tanjung nabi cicing bebas kuburan teh lainnya cicing cicing bukan jadi, dan nangis kancing nabi tirambah. Masya masyaallah gus beres nangis kan nabi kan nabi kan Allah di luhur kuburan beres Cikuriin ke Kangin Rasul, ya Rasulullah, lima bakal saya, ya Rasulullah. Aku tahu nangis, ya Kangin Rasul. Ambil matahari yang cerita, kau kusuh matahari. Begulah seorang Kangin, saur Soban, ya Soban, ya Soban, ala'i wa'azabuna fi kubur, ya. ahli-ahli kubur, nu kaliwatan orang, ya. Tetap ke disiksa. Asya Allah. Apa hal yang Kangin, Nabi? Boroborosan. gede. Mung jenuh Nabi waliullah jainu dibukakan hijab mati kasakkan kubusya Allah apa kamu ati jumjuna jenuh Nabi ya selamat ilai ilai ala bu nasi kubur him tak ilka ben ayah didik kerja siksa dekum kuring terus wada wada wada wada wada wada wada wada kubusya Allah jangsi ahli kubur supaya diringankan akhir wada wada wada Aku doa aku ring, biringan kan siksaan siksa, siksa, siksa. sedadadadadad, tanpa kuring terus iring dan lantaran Alhamdulillah doa dijabatku di Allah reda siksaan. Sumpah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam turkan jeng ya tauban ya lausamahul yaman min rajab, wamanam min gulilatul ma'uzibuk fi kuburin, di kuburin. Lamun bae hiji lamun aya di kuburan kuburan dia puasa di bulan Rajab sapu bae wa manamun muslimu lailatan teu sare sapeting bae di juru bulan Rajab nu mana bae tamat teu sare ibadah ka Allah ma'udzi bu di kuburead wajib ariksa yeun petakan puasa Rajab cetakan yeun mun puasa sapu bae bulan Rajab Petingas apa? Besar eh? Ia buat ada tangga di sisa pepohonan ke? Ya Allah. Bagus tu ciksin kuri. Ya Rasulullah. Asal mu yaminak yang mulailah tinimun yang mulai abal kubur. puasa apa? Jeng besar apa? Ting. Eta bisa nak halangan sisa kubur. Tawarkan ya ia tawarkan walabi bahasa bil Hakim nabiyan demi zat mukut putus kakau lah jadi nabi ma'amil muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yakumu leilatan min rajabat yuridu bihim awadallah illa katabu allahu lahu wa ibadatan sanati suwaman harha wa ga'ma layaliyah sahabai jalamah muslim walaki atau wa'awir puasa sapuik beting natu saray sapuik atau piyamu layel saray sakede terus solatnya seperti datang kas, sabuk di bulan Rajab di Yuridu dihima oleh Allah. Nah haruskan hayang Ridho Allah tepati pati kos kita kecuali Allah tuliskan kata jemaat nubaga amal seperti etah dituliskan ibadah dasar deh tarwajen ti pada satu tahun semua najar hal, bermala layaliat, satu tahunnya takde berangna pakai puasa petina pakai mahajud baik tak buat puasa sapu doang bulan rajab petinggal terpeting doang peti no, pakai ibadah kagusia Allah kita sarwajeng satu tahun berang na puasa petinggal tahajud hajud baik. Islam mateng udah masuk malaman pertama bagaimana lah malaman pertama senen peti tak petinggal udah-udah cara ibadah kagusia Allah berang sepoy, ta, dipuasa, na puasa kali itu nages tukur puasa sekudu tak hajud. Coba kita sarwajeng satu tahunin. Bejakan kagusi kagusi tabing desa berang sapu tadi puasa penting tadi itu sare desa bilang kali itu mah puasa puasa sudah. Ya, saya tahu ini. cukup, Bu. Saya cek, malaikat tolong. temudak sudah, ya, kerja di kan Gede, nah, ganjaran. Jadi, kau lah ngelamun dua peting, kau mau munti cacakan. Saya pergi sakit, tuh. Nah, iyalah, kurang. Pak, saya yakin, saya yakin, kan? Ucapan Kang Jinn nabi orang, Kang Jinn nabi Muhammad. sallallahu alaihi Wasallam. Salah, kurang. Babarangan, mudah-mudahan di kekuatan kuatan kubus, Allah diberi ke tanterman Ya Allah, diberi kejembaran hati ya Allah, sehingga orang bisa melaksanakan ibadah kagusya Allah, terutama untuk orang bakal dihadapi, bulan Rajab puasa di Najirah bulan, Rajab Amin Ya robbal Amin.